Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Hello teman-teman semua, jumpa lagi dengan DM info Seputar kesehatan, dan mari kita simak bersama infonya. Segar dan menyehatkan, ketahui 5 manfaat semangka untuk tubuh. Buah berbentuk bulat dengan kandungan 90% lebih terbuat dari air ini bisa dibilang favorit di kalangan masyarakat. Rasanya yang manis serta teksturnya yang berair akan memberikan sensasi kesegaran di tengah cuaca panas. Ayal hanya memakan semangka saja, lapar dan dahaga langsung tuntas Selain rasanya yang enak, semangka rupanya memberi banyak manfaat untuk tubuh Mulai dari menenangkan kulit hingga baik untuk kesehatan jantung adalah contoh dari manfaat yang bisa didapat dari buah yang satu ini Berikut ini 5 manfaat dari buah semangka 1. Menyehatkan kulit 2. Ilustrasi kulit sehat 3. Mengurangi resiko kanker 4. mencegah diabetes, 5. mencegah darah tinggi, pada buah semangka terdapat kandungan vitamin A, B6, dan C yang bisa membuat kulit menjadi lembut, halus, dan kenyal. Jadi tidak mengherankan jika beberapa brand skincare menjadikan buah semangka sebagai kandungan di dalam produk mereka. Kamu juga bisa membuat masker wajah langsung menggunakan semangka segar, cukup campurkan satu sendok makan jus semangka dengan yogurt dalam jumlah yang sama, kemudian oleskan ke wajah secara merata. Biarkan selama 10 menit sebelum dibersihkan, membuat tubuh cukup terhidrasi. Tubuh membutuhkan banyak asupan air agar tetap terhidrasi dengan baik. Jika tubuh tidak cukup mendapatkan air maka akan mengalami dehidrasi yang berbahaya bagi kesehatan. Semangka sendiri mengandung 92% air yang mana berarti bisa dimanfaatkan untuk menghidrasi tubuh. Mengurangi risiko kanker, ilustrasi penderita kanker. Warna merah pada daging semangka berasal dari likopen, sejenis antioksidan yang sangat bermanfaat. Studi menunjukkan bahwa likopen dapat membantu mengurangi risiko kanker dan diabetes. Jadi pastikan untuk mengkonsumsi semangka yang matang dengan warna buah merah segar untuk mendapatkan sumber likopen yang banyak. Menurunkan tekanan darah. Ilustrasi memeriksa tekanan darah. Kandungan citrulin sejenis asam amino pada semangka dapat membantu mengedarkan darah ke seluruh tubuh sekaligus juga menurunkan tekanan darah. Jantung juga akan memperoleh manfaat dari semangka ini sebab kandungan likopen yang terdapat dalam semangka bisa menurunkan risiko serangan jantung baik untuk kesehatan mata ilustrasi mata sehat pada satu potong semangka ukuran sedang sudah terkandung 9-11% vitamin A yang kamu butuhkan setiap hari sebagaimana kita ketahui bahwa vitamin A mengambil peranan penting dalam menjaga kesehatan mata maka mengonsumsi semangka secara tidak langsung dapat menjadi salah satu alternatifnya buah semangka yang biasa kita makan rupanya mengandung banyak manfaat, jadi makin rajin buat dikonsumsi namun perlu diingat jika sesuatu yang berlebihan tentu tidak baik, makan secukupnya agar bisa memperoleh manfaat baik dari buah semangka, jangan lupa juga untuk diimbangi dengan pola hidup sehat agar tubuh terawat kesehatannya, demikian, info dari kami, semoga bermanfaat, terima kasih.